Judulnya Ketua Basnas. Saya ulangi, judulnya Ketua Basnas Jateng soal gaduh bantuan pembunuhan karakter Ganjar. Waduh, wah, Alfian ini dari judulnya aja. Kita jadi jadi nggak nyambung nih. bagaimana respon awal ya, Bu Alfian. Hmm, ada namanya nggak di situ? Ketua Basnas penting karena kebetulan Ahmad Daroji, Ketua Badan, saya bacakan sedikit beritanya Bung Baik. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Basnas Jawa Tengah Ahmad Daroji menilai kegaduhan yang terjadi terkait bantuan renovasi rumah yang diserahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar kepada sejumlah kader PDIP adalah sebuah upaya pembunuhan karakter. Wow, silakan Bung Alfiyan. Bukan dari Ustadz Alfian Tanjung saja, tapi juga dari banyak kalangan. Dan untuk ini. Respon dari Basnas Jawa Tengah menurut saya di luar kewenangan. dan ini sebenarnya siapa Basnas itu kan bukan milik Pemda, Basnas itu milik umat Islam. Betul. ada uangnya uang umat Islam dan itu enggak ada hubungan <laughs> dengan teritorial dimana Anda ngurus karena karena kebetulan Anda punya keterwakilan saja sebagai koordinator di situ dan Basnas itu bukan bawahan dari Pak Gubernur. Nah, Jadi, uh, dua belah pihak tadi menunjukkan bahwa itu ada satu sikap tidak satria, nah. tidak satria. Anda nggak fair play gitu. Kalau udah jelas Anda keliru, mau oh, ya udah jangan nyalahin orang lain. Jangan buruk buka cermin dibelah gitu kan. Oh. Ini juga jadi persoalan. Dan saya pikir apakah Pak Ahmad Daroji ataupun Pak Gubernur sebaiknya Anda enggak usah bilang yang justru bikin keruh itu Anda. Kenapa nah. membuat hal seperti itu yang merupakan bukan kewenangan Anda? Itu, itu kan bukan APBD. Itu uang umat Islam secara khusus untuk amal zakat dan sedekah umat Islam nah pasti peruntukannya untuk pembiayaan fasilitas umat Islam yayasan membantu delapan asnaf yang diketahui dalam dalam dalam tata pembagian zakat dan seterusnya ini bukan untuk urusan membangun dari lembaga tertentu apakah ormas maupun partai tertentu saya pikir keliru dan harusnya nggak usah terus nyerang kiri kanan udah salah yang ngaku salah dan udah berarti nggak boleh diterusin dan jangan lagi pakai itu dan buat kita tidak akan pernah memilih orang yang model seperti itu. Buat kaum muslimin, kita dikhianati dengan cara yang terbuka. betul alih, alih minta maaf, malah menyalahkan. Itu merupakan sebuah cara berpikir yang uh, tidak elok dan tidak bagus untuk sebagai sebuah ekspresi dari seorang pemimpin yang mengurus orang banyak secara heterogen. Begitu, Bung Kang. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Dibacain berita Kembali hadir di ruang tayang anda Bung Tameramen silahkan Siap terima kasih Bung Alvian Nah Bung Alvian ini lagi-lagi Ada berita Ya Bung Alvian mungkin dengar sendirilah <laughs> Ini dari CNN Indonesia, 2 Januari 2023. Judulnya Ketua Basnas. Saya ulangi judulnya, Ketua Basnas Jateng soal gaduh bantuan, pembunuhan karakter Ganjar. Waduh, wah, Ini dari judulnya aja, kita jadi, jadi gak nyambung nih. Bagaimana respon awal ya, Bu Alfian? Hmm, ada namanya gak di situ? Uh, Basnas penting karena kebetulan Ahmad Daroji, Ketua Badan saya bacakan sedikit beritanya Bung Ketua Badan Amil Zakat Nasional Basnas Jawa Tengah, Ahmad Daroji menilai kegaduhan yang terjadi terkait bantuan renovasi rumah yang diserahkan Gubernur Jawa Tengah uh, ganjar kepada sejumlah kader PDIP adalah sebuah upaya pembunuhan karakter. Wow, silakan Bung Alvian. Ahmad Daroji, antum itu harus belain Basnas. Betul. Anda harus tegaskan dulu nih Basnas apa kok Anda begitu cepat sekali jadi benteng beliau gitu kan ini <laughs> jadi jadi basnas mungkin basnas pusat agar, agar segera menegur Pak Ahmad Daroji karena uh, tanda logo lambang ketika saat pemberian bantuan buat pembangunan 50 rumah yang ada di daerah Jawa Tengah itu merupakan sebuah sebuah penampakan yang tertayangkan luas jadi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 Basnas itu bukan bawahan dari Pak Gubernur. Nah, jelas gitu. Terus Bung Kameran ya. Iya, sebelumnya diberitakan Rama yang mengkritik bantuan renovasi rumah dari Basnas yang diserahkan Ganjar kepada sejumlah kader PDIP di Semarang. Ganjar juga diketahui sebagai kader PDIP. Menurutnya kegaduan itu tidak perlu. Dia menilai kegaduhan itu imbas dari ulah orang yang tidak senang kepada Ganjar. Ini jadi lucu nih Bu Alpian Kalau misalkan orang yang memberi zakat Lewat Basnas Ditanyain satu-satu Ikhlas nggak duitnya buat renovasi rumah kader PDIP Saya rasa belum tentu mereka ikhlas Bu Alpian Tapi kok ini yang unik Bu Alpian Kenapa Basnas itu enggak duluan minta maaf pada umat Islam? Oh maaf ya gini gini gini. Tapi ini malah seolah-olah kita yang mempertanyakan, malah menuduh macam-macam pada Pak Ganjar. Gimana Bung Alvin? Uh, dua belah pihak tadi menunjukkan bahwa itu ada satu sikap uh, tidak satria. Ya. Nah, tidak satria. Anda enggak fair play gitu. Kalau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 Sering banyak ya kita bicara kebijakan-kebijakan politik dari para pejabat kita, Bung Alvian. Misalkan ada kebijakan-kebijakan yang aneh gitu, Bung Alvian. Dianggap tidak mensejahterakan masyarakat. Akhirnya masyarakat merespon, Bung Alvian. Nah, dengan respon masyarakat itu, pejabat-pejabat ini bukan mengintrospeksi diri atau mengkoreksi lagi kebijakannya, tapi buru-buru menyalahkan masyarakat. Ini salahnya atau konsletnya di mana, Bung Alvian? Ya, itu tanda orang yang memang tidak mempunyai jiwa kepemimpinan. Bedanya pemimpin dengan non pemimpin, yeah. kalau pemimpin itu dia punya uh, jiwa leadership, "let lead, to let", jadi dia melakukan sesuatu untuk berinisiatif, melakukan sesuatu untuk pembelaan, melakukan sesuatu untuk melakukan uh, pemihakan, di mana dia mem membelakangkan dirinya mendahulukan orang-orang yang dipimpinnya itu itu watak orang yang berkarakter pemimpin berarti ini memang tukang-tukang ya tukang-tukang partai tukang-tukang ormas yang boleh dibilang ini menjadi menjadi fakta secara sosiologi politik kita maka pada hari ini soal tindakan menyalah-nyalakan masyarakat sebagai dihentikan mending anda satria saja lah ya anda kan pemimpin ayo jangan jangan pengecut begitu jangan anda yang keliru kok nyalahin orang seperti anak kecil Anak kecil kan kalau dia jalan jatuh. Ini mama sih taruh di sini kan gitu kan? nggak boleh. Kalau Anda keliru, Anda berbuat salah, ya Anda harus akui dan jangan diteruskan. Iya. Begitu Bung Alvian. Iya, Bung Alvian. Dari video Bung Alvian yang tentang benarkah ganjar pakai uang basnas untuk renov rumah kader PDIP, ini sudah 20.000 orang Bung Alvian yang menonton. Nah, memang Bung Alvian, ini benar yang disampaikan oleh Pak Buya, Buya Anwar Abbas. Ini Basnas perlu diaudit, Bung Alpian. Karena kenapa rilis yang dimasukkan di Twitter oleh Ganjar, ini adalah dalam rangka ulang tahun PDIP. Kenapa kok? So, ada bantuan dari Basnas. Ini kan yang salah siapa? Kita kan perlu tahu itu, Bung Alpian. Jangan sampai kita disibukan dengan kayak gini jangan jangan jangan nyerang ganjar, gini gini gini tapi yang berbuat salah tidak dipersalahkan. Nah ini Bung Alvian. Untuk akhir sesi kali ini Bung Alvian, apa nih yang perlu dilakukan sikap kita sebagai umat Islam yang tentu mungkin kita tidak boleh terlalu sumbu pendek dan apa Bung Alvian yang harus dilakukan oleh Basnas agar ini semuanya fair Bung Alvian termasuk rekomendasi yang disampaikan oleh Buya Anwar Abbas, Bung Alvian. Iya, kalau dari saya seperti pernyataan kita pada dibacain berita sebelum ini ya kita hentikan dulu menyerahkan dan Basnas enggak boleh menjadikan uh, apa namanya kelembagaan only one choice satu-satunya boleh. Karena dengan begini Anda menunjukkan tidak independen dan tidak menunjukkan keberpihakan pada umat. Jadi yang pertama Silakan para masyarakat Muslim di Jawa Tengah khususnya seluruh Indonesia untuk me menyerahkan agar sakat itu diurus oleh lembaga-lembaga yang mempunyai otoritas keilmuan maupun syariat dan segala macam. Iya. Yang kedua, kita bertanya ulang, kenapa dulu waktu ACT begitu cepat sekali direaksi, bahkan sampai dibekukan dan pengurus-pengurusnya pun dilakukan tindakan hukum yang sedemikian rupa. Betul. Nah, artinya Basnas segera harus diaudit. Berarti Basnas ini merupakan sebuah uh, kelembagaan yang uh, harus dikontrol apa, kenapa, bagaimananya termasuk uh, kinerja yang berhubungan dengan pe peruntukan keuangan yang diperolehnya. Nah. Yang terakhir sekali, ada masyarakat bahwa kita berada pada satu zaman di mana umat Islam selalu diambil keuntungannya, di dilakukan, apa namanya, dieksploitasi sumber daya alam dan sumber daya yang lainnya Sementara di saat yang bersamaan tokoh-tokohnya dikriminalisasi Inna, ya. Maka dari itu kita nyatakan umat Islam Ayo terus berjuang dalam bidang politik, dalam bidang sosial Dalam bidang yang lain dan kita punya hak yang sama dengan yang lain Jangan sampai kita dituding-tuding sebagai mayoritas blablablabla bla, bla, bla. Ternyata kita berhadapan dengan tirani minoritas Yang sesungguhnya telah berperilaku Tidak patut untuk kita ikuti dan kita tidak boleh Gentak, walaupun kita diomongkan begitu, kita juga punya hak, kita juga punya bagian untuk punya porsi dan fungsi-fungsi kita sebagai warga negara. Sekian dibacain Berita, pada kesempatan kali ini kita jumpa di Bacain Berita edisi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.